Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rumi dalam salah satu baitnya dalam kitab maha karyanya Masnawi Maknawi bercerita tentang seruling Kisah tentang Seruling. Dengarkanlah suara Seruling. Dia sedang bercerita. Dia sedang mengadu tentang keterpisahannya. Maulana Jalaluddin Rumi menyerupakan manusia dengan Seruling. Karena seruling sejatinya tidak punya apa-apa, sama seperti hakikat manusia. Manusia sejatinya tidak memiliki apapun. Kalau manusia ingin mempunyai sesuatu, dia harus mengisi kekosongannya, kehampaannya dari Allah SWT. Suara seruling ini adalah suara kesedihan, suara derita, suara tangisan. Seperti manusia yang sadar tentang hakikat dirinya. Ketika manusia memahami identitas dirinya, hakikat dirinya, dan manusia memahami bahwa dirinya dalam keterpisahan, dia terpisah dengan kekasihnya, maka manusia pun mengalami penderitaan. Manusia mengalami kebingungan, manusia mengalami kegalauan. Dengarkanlah suara seruling, ia sedang merintih, menangis dan mengadukan keterpisahannya. Apa yang dimaksud seruling dalam syair Jalaluddin Rumi? Kita ketahui bahwa seruling akan berbunyi ketika penyumbatnya, ketika penutupnya diambil dari celah-celah lubangnya. Sehingga bibir pemain seruling bisa menyentuh seruling. Dan kemudian, nafasnya bisa keluar dari celah-celah lubang seruling. Manusia juga demikian, kata Rumi. Ketika kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia dan nafsu hewaninya Sifat-sifat tercelahnya dan perhatiannya, hubungannya dengan dunia, dan juga berbagai kelalaian yang ada pada dirinya, kelalaian dari Allah, semua ini dihilangkan dari hati manusia, maka manusia sampai kepada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala menganggap manusia pantas untuk menjadikan nafas Tuhan mengalir pada manusia ini dan pembicaraan Tuhan pesan-pesan Tuhan akan disampaikan kepada manusia-manusia yang lain melalui manusia seruling ini, menurut Maulana Jalaluddin Rumi. Manusia di sini punya dua mulut, pertama. Mulutnya, satu mulut yang kemudian tersambung dengan mulutnya Tuhan. Dan mulut yang kedua adalah mulut atau lisan yang menuju kepada masyarakat. Persis seperti seruling yang punya dua mulut, punya dua lisan. Mulut yang pertama, yang menempel pada mulut peniup seruling, atau pemain seruling. Dan mulut yang lain, yang ditujukan kepada masyarakat, yang didengar oleh orang-orang yang mendengar suara seruling. Yang timbul suara itu karena tiupan nafas daripada pemain seruling. Tentu kata Rumi, seruling yang merupakan wujud dan manifestasi dari kefakiran manusia punya bentangan yang luas. Permulaannya adalah ketika manusia tidak menganggap dirinya sebagai pemilik segala sesuatu, tidak menjadi pemilik bagi sifat-sifat yang ada dirinya, sifat pemurah, senyum, misalnya. Apapun yang ada dalam dirinya, dalam bentuk sifat-sifat, manusia tidak merasa memilikinya. Begitu juga terhadap sesuatu yang identik dengan dirinya. Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dirinya. Seperti akalnya, otaknya, dia tidak merasa memilikinya. Dia tidak memandang dirinya secara independen. Dan dia memandang dirinya sebagai mamluk, sebagai abdi, sebagai budak dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yakdiru ala syai'in wa huwa kallun Manusia hakikatnya tidak mampu melakukan apapun. Dan hidupnya tergantung kepada majikannya, kepada pemimpinnya. Ia tidak memiliki kekuatan apapun terhadap sesuatu. Ia tidak memiliki kehidupannya. Kalau toh dia hidup, maka kehidupannya berasal dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemampuannya memandang sesuatu, pun berasal dari Tuhan dalam proses melihat pun dia tidak punya ikhtiar tidak punya wewenang tidak punya kekuas tidak punya kuasa memandangnya pun melihatnya pun karena kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan melihatnya memandangnya dengan izin Tuhan. Demikian maulana dalam syair serulingnya. Insya Allah pada session berikutnya, akan kita jelaskan lagi, kita sambung lagi, maksud daripada manusia seruling, dalam syair dan bait masnawi maknawi. Ikuti terus, dan juga, jangan lupa yang belum subscribe, dan belum like dan klik lonceng Silahkan dukung kami Sehingga channel ini Akan berkelanjutan Hadanallahu wa'iyyakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh خلاصة. هذا فيديو بالعربية أنسد إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبص شكايته أريد صدرا مزقا مزقا يبروه الفراق لأبوها له بألم الاشتياق فكل من قطع أن أصله Daiman yahnu ila zamani waslih Aninan nai narun la hawa Falakana man lam tatarib fi kalbihin nar Faman raha mislun nas Thumman watiryaqan Waman raha mislun nas Khalilan mushtaqan Fakullu man quti'a an aslih Dائman yahnu ila zamani waslih ila zaman wasli ansid ila al fi al maulana jalaluddin rumi shabbah insan bil nay an anna al nay khali insan khali الله الذي ملأ قلبه فكره وكل شيء عنده هذا الناي له صوت حزين زليل أنين وهكذا الإنسان لما وصل إلى حقيقة نفسه وفهم وفهم أنه في الفراق فراق عميق فراق الأحباء هذا هو أنينه هذا هو حزنه أنشد إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته أنا منفصل عن الله Mengkati on, ana munfasilon as min hakikati nafsi. Ana mengkati on wa munfasilon min bambu min asli. وضعت هنا وهذا صوت الحزين للإنسان أنين لماذا أنت بكيت ما عندك بيت لا البيت موجود Ma indaga fulus mel la indi al-ante la ana sahi ana filafia ana salem selim ma sayara la indi limada هذا البكاء وهذا العنين له دليل آخر له دليل آخر له سبب آخر من الفراق من عمق الفراق فراق الحبيب البعيد نعم عندما وصل الإنسان إلى معرفة نفسه بأنه روح الله بأنه نور الله نعم يحس بالفراق ويبكي ويدج ويسرخ يا لها من الفراق يا لها من الفراق يا لها من الاشتياق a flood because a flood has nothing likewise human nature is empty and empty and only God can feel his emptiness this flood has a sad and crying sound it's like a man who understand the nature of himself and he realizes now he is separate from his lover this is the wailing of the sad soul of men. Flood song, listen to the story told by the reed of Pink's Parade. Since I was caught from the reed pad, I have met this crying sound. Anyone apart from someone he loves, understand what I say. Anyone pulled from a source, longs to go back. At any gathering, I am there. Mingling in the laughing and grieving A friend to each But few will hear the secrets hidden Within the knots. No ears for that Body flowing out of spirit Spirit up from body No counseling that mixing But it's not given us To see the soul To read flood is fire Not wind Be that empty hear the love fire tangle, and the red knots, as bewilderment melts into a wine, the reed is a friend to all who want the fabric torn, and drawn away, the reed is hurt and self-combining, intimacy, and longing for intimacy, one song, a disaster surrender, and a fine love, Together, to one who secretly hears, this is senseless. A song has one customer, the ear. A sugar cane flute has such effect, because it was able to make sugar in the reed bed. The sound it makes is for everyone. Days full of wanting, let them go by without worrying that they do stay where you are inside such a pure hollow knot every tears get satisfied except that of this fish the mistakes who swim a fast ocean of grace still somehow longing for it no one lives in that without being nourished every day But if someone doesn't want to hear the song of the Red Foot, it's best to cut conversation short, say goodbye, and leave.